Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Seperti biasa ya, tiap hari Selasa waktunya gue buat ajak kalian lagi. Kita keliling ngeliat bareng hotel-hotel dan akomodasi keren yang ada di Indonesia. Dan hari ini gue excited banget guys, karena gue dapat kesempatan buat ngajak kalian tuh dan keliling di salah satu kompleks suites dan villa yang menurut gue keren banget sumpah. Gue jamin kalian pasti belum pernah lihat ada kompleks suites dan villa yang kayak di video kita kali ini. So, gue udah gak sabar banget buat masuk ke dalam dan kita lihat bareng-bareng kira-kira di dalam sana ada apa aja, harganya berapa per malam dan kira-kira worth it atau enggak. Kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Lebih mudah staycation dengan Traveloka, teman hidup andalan, buat nikmatin hidup. Gak cuma buat booking hotel atau menuin kebutuhan traveling kalian aja, tapi semua kebutuhan gaya hidup mulai dari kuliner, kesehatan, hingga finansial bisa kalian temukan di aplikasi Traveloka, Your Lifestyle Super App. Mulai dari pesan makanan, layanan kesehatan, layanan finansial, beli token PLN, beli pulsa, sampai bar BPJS semuanya udah bisa guys. Kalian bisa temuin banyak banget pilihan akomodasi hotel di aplikasi Traveloka dengan berbagai fitur yang bisa ngemudahin rencana staycation dan traveling kamu mulai dari bayar pas check-in sampai easy reschedule. Pastinya, dengan aplikasi Traveloka, kalian bakalan lebih gampang buat nemuin tempat stay yang paling sesuai dengan keinginanmu. So, tunggu apa lagi guys? Langsung aja download aplikasi Traveloka sekarang dan cobain fitur-fitur barunya. Halo semuanya, hari ini gue lagi ada di daerah Ubud guys. Gue mau ajak kalian tur dan lihat salah satu akomodasi super keren yang ada di sini. Namanya The Udaya, dan di dalam sini tuh komplek Luxury Suites and Villa guys. Kalau dari depan, kelihatannya tempatnya B aja ya. Tapi di dalamnya ternyata gede banget, guys. Wow. Bahkan saking gedenya, ada sungai yang membelah di ini, Gokil. Pas gua masuk area lobbynya, main gede, dan dari sini kalian bisa langsung ngeliat landscape di ini. Hari ini gua staycation di tipe pool villa yang harga normalnya sekitar 4 juta lebih, tapi karena masa pandemi ini turun jadi tinggal sejutaan aja. Wow, mantep banget kan? Abis gua check-in, ternyata di sini kuncinya masih pakai kunci mekanik, guys mungkin karena gua stay di Villa ya nggak tahu deh kalau di switchnya dan pas gua OTw ke Villa gua gua tahu ternyata di sini kontur tanahnya tuh naik turun guys kayaknya sih karena propertinya yang dibangun di dekat lereng sungai ya nah ini dia Villa gua Villa Cendana Wow Oke guys, jadi sekarang ini gue baru aja masuk ke areal vilanya, dan di dalam sini tuh luas banget. Nih kalian bisa lihat ya, begitu masuk di sini langsung ada private poolnya. Kayak plunge pool gitu, nggak terlalu besar. Pas gue masuk tadi di sini udah di prepare floating breakfast guys, walaupun sekarang udah siang ya. Dan di situ makanannya udah banyak banget guys, ada egg Benedict, ada waffle, ada smoothie bowl, fruit platter, ada jus dan juga ada kopi dan teh. Gue mau makan dulu aja, ntar makanannya soalnya keburu dingin. Abis itu, gue baru bakal ajak kalian buat motor-motor di dalam vilanya ini, kita lihat di dalam situ ada apa aja, oke? Okay? Jadi ini ceritanya floating breakfast, tapi gak floating guys. <laughs> oke okay, guys, gue makan dulu ya. Cheers! Wah, ini gokil sih, gokil sih, gokil sih, parah sih, parah sih. Ini enak banget, men. Hmm. A few moments later... Oke okay guys, barusan gua udah selesai breakfast, dan sekarang gua mau ajak kalian buat muter-muter di dalam pool villanya. Kita lihat di dalam villanya kayak gimana sih. Jadi pas baru masuk ke dalam villanya aja, langsung ke area bedroomnya guys. Kalian bisa lihat di sini bednya tuh gede banget, itu ukurannya king size. Dan di atasnya udah ada empat bantal dan dua cushion. Terus di samping pintu masuk, di sini ada LCD TV yang gede banget. Nah, di sini area minum-minumnya tuh agak unik guys, karena dipisah jadi dua. Yang pertama, di sini ada water heater dan dua cangkir. Di situ juga ada teh, kopi, gula, dan lain-lain. Sedangkan yang satunya ada di bagian meja rias sebelah sini, guys. Di sini ada coffee maker, dua cangkir lagi, dan dua coffee cup buat kalian bikin kopinya. Dan masih di bawah TV yang tadi, di sini ada mini fridge-nya, guys. Nah, di depan TV di situ ada satu couch yang lumayan panjang buat kalian duduk-duduk, sambil nonton TV, dan di belakangnya situ ada jendelanya, guys nah di sini ada make up table yang gede banget ada meja rias oh ya guys kalau misalkan kalian lapar atau kalian pengen pesan menu di dalam kamar kalian bisa scan qr code yang ada di sini nih di situ bakalan muncul menu-menu yang bisa kalian pesan di restoran yang ada di depan tadi sedangkan di baliknya di sini ada spa yang gua bakal cobain bentar lagi untuk guest directornya di sini tuh nggak ada buku atau semacamnya guys, tapi di sini ada QR code yang bisa kalian scan. Kalau misalkan kalian pengen tahu di sekitar hotelnya ini ada apa aja, ada fasilitas apa aja yang bisa kalian nikmatin, dan untuk detail lainnya ada di belakangnya. Areal kamar mandinya tuh gede banget guys, dan di dalamnya tuh kayak terbagi jadi beberapa partisi. Begitu masuk di sini langsung ada areal wastafel yang panjang banget karena disitu wastafelnya ada dua. Dan di depannya juga ada cermin yang gak kalah panjang. Terus di sampingnya, di sini ada dua room yang disekat. Nah, tapi ini lucu, guys. Sebenarnya ini kan shower room dan juga toilet. Tapi kalau gua masuk ke dalam, dua room ini nyambung, guys. Jadi gak ada sekatnya di dalam. Jadi bener-bener kalian bisa mondar-mandir nih. Gua masuk ke areal shower roomnya sekarang ya, dan sekarang gua masuk lagi ke areal. Tuh toiletnya <laughs> gue juga nggak ngerti, kenapa kok kayak gini gitu ya. Jadi dari depan kelihatannya kayak di partisi, tapi di dalam sebenarnya mereka itu nyambung ruangannya ya. Ini menurut gue cukup unik sih. Gue baru pertama kali lihat ada desain ruangan yang kayak gini, dan di dalam sini juga udah disediain banyak banget amenities. Kalau siang di ruangan ini tuh cakep banget, guys, karena di bagian atasnya disitu ada skylight, jadi kalau siang pencahayaannya bagus dan nggak perlu pakai lampu. Di depannya, wastafel yang tadi di sini ada wardrobe yang gede banget. Dan kalau kalian buka, seperti biasa ya, di sini ada bathrobes dan di sampingnya di situ juga ada safety deposit box, ada hair dryer, dan di laci yang paling bawah, kalau kalian buka di situ ada timbangan berat badan, guys. Dan terakhir, di sini ada areal bathtubnya, guys, di ujung ruangan. Nah, bathtubnya ini dari TeraSo, dan panjang banget. Dan di batapnya ini bakalan enak banget buat berendam karena dari sini tuh view-nya epic banget guys tuh. Jadi berendam di sini dan kalian bisa ngeliat langsung ke arah private pool yang ada di depan villanya. Dan di sini ada showroom lagi guys, satu lagi ini. Dan di showroom yang ini itu juga di bagian atasnya ada skylightnya guys. Jadi kalau misalkan siang kayak gini pencahayanya bagus banget dan nggak perlu pakai lampu. Barusan gua udah ajak kalian buat muter-muter di dalam villanya. Dan sekarang gue mau cobain buat spa di sini guys. Gue juga pengen sharing ke kalian gimana pengalaman gue spa nanti. Kita coba masasnya, oke? Okay? Di dalam udaya ini ada kafeir spa, tapi buat spa di sini nggak harus tamu yang stay di sini kok. Hari ini gue udah bikin janji untuk neck and shoulder masas 30 menit dan juga flower bath 45 menit. Sebelum masas gue dikasih welcome drink teh rosella yang seger banget. Dan pas masuk, ternyata ruangan Spanya udah di setup cakep banget. Ini nih yang biasa difoto-foto sama orang-orang di Instagram. Sumpah, kalau kalian lihat langsung, aslinya lebih cakep daripada di video. Eh, uh, spanya lama banget sih, guys. Skip aja nggak nih? Skip nggak? Skip aja lah ya. Abis spa, gue dikasih minuman lagi ginger tea yang anget-anget biar badan makin rileks Dan sekarang waktunya gue aja kalian keliling ngeliat semua fasilitas yang ada di sini. Mulai dari depan, persis di atasnya lobi, di situ ada diva restoran yang tempatnya semi-outdoor gitu. Tempatnya lumayan luas dan di sini juga sekaligus ada areal breakfast buat tamu-tamu yang stay di The Udaya. Ada areal indoor dan outdoornya dan dari atas sini bisa ngelihat areal persawahan di depan. Kalau gua masuk lewat samping bisa langsung tembus ke kamar-kamar switch-nya. Kalau kalian naik ke lantai yang paling atas di komplek gedung suite yang ada di depan tadi, di kalian bakal nemuin tempat gym kayak gini guys. Kalau kalian masuk ke sini di dalamnya itu nggak terlalu besar sih. Tapi lumayan, di dalamnya ada dua treadmill. Di sebelah situ juga ada banyak dumbbell. Dan terakhir di sebelah situ ada dua sepeda. Dan kalau kalian jalan lagi masuk ke belakang, di sini kalian bakal nemuin satu tempat yang menurut gue cakep banget. Jadi di samping gym yang tadi, di sini ada Yogashala. Yang menurut gue gak terlalu besar sih, tapi ini viewnya epic banget. Dari sini kalian bisa ngeliat semua view dari kompleks The Udaya ini, mulai dari resto yang paling depan tadi sampai ke building duplex pool villa yang ada di paling belakang sono. Bahkan kalian juga bisa ngelihat main pool yang ada di bawah dari sini. Dan kalau kalian jalan sedikit lagi ke belakang, di sini tuh ada satu area kayak pool deck gitu yang ditaruh rooftop, jadi biasanya ini bisa dipakai buat wedding ceremony dan juga candlelight dinner. Di sini tuh langsung ada main pool yang panjang banget sampai ke belakang. Sedangkan di areal depannya di sini ada kolam yang lebih kecil dan ini adalah kids pool. Areal pultnya itu gede banget dan kedalamannya 1,6 meter. Sedangkan di sampingnya, di situ kalian bisa lihat ada banyak banget sunbed. Buat tamu-tamu yang datang, jadi di situ bisa dipakai buat berjemur, baca buku dan segala macam. Nah di bagian ujung kolamnya, di sini tuh kayak ada semacam areal dari pool deh gitu yang lumayan besar. Dan di bagian sini juga ada beberapa kursi outdoor yang bentuknya lingkaran. Dan menurut gue ini lucu banget karena bagian atasnya itu ada atapnya, guys. Jadi kalau siang mungkin bisa ditutup supaya nggak terlalu panas. Nah, sekarang gua jalan lagi ke areal yang paling belakang. Di sini kayak ada satu jembatan gitu. Ini cakep banget sih. Coba lihat deh. Jadi, areal hotelnya ini di bagian tengahnya itu kayak ada satu sungai yang melintang gitu, guys. Dan buat ngelewatin sungai itu, di sini tuh dibangun jembatan yang cukup panjang, tuh kalian bisa lihat. Di bagian areal belakang sana tuh masih cukup luas, guys, karena masih ada beberapa suite dan juga duplex pool villa di areal belakang situ. Nah, kita jalan lagi ke belakang yuk. Di areal yang paling belakang dari The Udaya ini. Di sini tuh ada yoga shala yang gede banget, guys. Ini jauh berlipat-lipat lebih besar dari yoga shala yang pertama tadi di depan Gua kasih lihat ke kalian. Dan ini epic banget sih yoga shalanya. Semua materialnya tuh dari bambu, guys. Kalian bisa lihat tuh bagian atasnya. Disitu ada lubang, jadi kalau misalkan siang cahaya mataharinya tuh bisa masuk, jadi penerangannya bagus. Nah, tuh dari sini kalian bisa lihat areal duplek vilanya. Jadi, bedanya sama villa gua, kalau duplex pool villa itu, Bedroomnya itu ada di lantai dua, dan di lantai satunya itu kayak semacam living room. So, gimana menurut kalian hotelnya? Menurut gua The Udaya ini keren banget. Hari ini gua nyobain staycation di pool villanya, dan luasnya 125 meter persegi. Ada private poolnya, kamar mandinya luas banget, ada bathtub, shower roomnya ada dua, bednya ukurannya gede banget, dan semua amenitiesnya juga udah lengkap banget di dalam kamarnya. Selain itu, kalau misalkan kalian keluar di sini juga banyak fasilitas publik kayak main pool, kids pool, spa, resto, dan lain-lain. Tapi gue juga pengen tahu nih gimana menurut kalian hotelnya? Kasih tahu gue di, di bawah. Dan kasih tahu gue di, di bawah juga hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib banget buat gue kunjungin dan kasih lihat ke kalian. Oke, okay, that's it guys untuk video kali ini. And see you guys in the next video. Bye bye.